oh berarti ketu kemarin waktu ngegolong lawan Persija Vanung iranya itu asis atau gol <laughs> <laughs> <laughs> saya, saya pikir itu asis dulu tapi tepuk dia bilang dia tidak pernah <laughs> <laughs> oh, tapi asis lebih bagus buat saya saya uh, gol juga enak ini nah, menang penting buat atau pertanyaan terakhir ada Oh, apa tiga tuh? Kemarin waktu ngegolin lawan Persija, Fanung mirahnya itu asis atau gol? <laughs> <laughs> saya, saya pikir itu asis dulu, tapi tampaknya dia bilang dia tidak kena bola. <laughs> oh, tapi asis lebih bagus buat saya, tapi <laughs> uh, gol juga enak. Menang, menang, menang, menang, Okay. atau pertanyaan terakhir ada